Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saudara Ersan persiapan menuju sepot ya kita ngopi-ngopi dulu sejenak Memang Ersan lagi ada proyek dadakan saudara, ya? Mempajar, ya? Siap siapa siapa siap siapa personil baru baru bangun ayo kemoni mang ya, ah, kan? oke okay, kita lanjut lagi nanti ya kalau udah di spot <tuh> Anak baru gua lihat kepala aja, guys. Wah. Mantap, eh. kalem-kalem. Taa. Taa. uh uh これはここの apa aing kagadil -kebulit, gitu, tuh gitu edun, edun. <laughs> uh, mantap. aduh mantap lah <laughs> <laughs> salam nenyol <laughs> Iya langsung lepas Oke, saudara kita lanjut lagi nih ada sambaran. Ayo, bangun Bangun lagi Mana Mau bangus, Belut. Ba, ba, baik, belut Belut. <laughs> Mulut nih sama sama sama Mang Kang Ersad menuju Kukulentang Kulinding Kulentang Kulinding Jongpot jongpot Pak Sawai. Eh ya? Sugan tempes nyangket narik ke Bedo langsung. Eh. <tuk> Lete nalogo ah nyangket ye. Ya. Naparin nenger. Eh? Ya? spot kolam pemancingan sudah lumayan ya hasilnya ini babon baru satu ya sudah salam papunnya. hanyir buat Mang Eja yang lagi ngecedo gue di Garut tadi tukang pas Cuma ayah pergerakan ah, ya. ah, ya. ah ya tuh te ah, ya. Tung ah, ya. <laughs> Pesial kursi ya <laughs> <laughs> siap. siap Gitu wanya. Salam Hanyir. Wassalam Tim ga sekuat lagi Istirahat tuh Lagi makan tuh anggota yang baru gawir squad Cidangdeng pak ketuna pak ketu lagi ngagere tuh eh, penuh Ini ada Sambaran Paketuk Lawir sekuat sudah rendeng. Rumah Ayah, Betul. Ayah? Yasin ya, sini Saudara Ayah. lumayan hanyiran ke ya, ya, ya. siang aku emang ejal sodara spotnya tuh uh, mantap ini ada penonton bang pajar strike yang ke-10 10 kali dibagong <tuk> <tuk> dibayang-bayangi ini <tuk> ayahan ayahan Uh, itu lubangnya. Dibongkar pemirsa. Eh eh kalem-kalem. Ah, tah. Uh, kok bagus lah itu. Ah. diangon Mana mana jadi itu? Angon, yuk, yuk, angon, aja. Ngomli, Iy, baturna, alma, kango, yuk, kango, tim garuk, ah anjir. <tapak>. kecupan manja. <tapak>. Kecupan manja. <tapak>. <tap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara guys ya. Ini memang kepayaan ceng tuh. Kertas Aduh ya. lagi pas sehat ceng saudara. Ayo, malu, malu. Duh. Duh. Wah mantap. Duh, Man. ya. <laughs> Gumas. Anak baru gak lihat kepala aja guys. Man, Wah. Lagi. Mantap, <tuk> guys. <tangan> <tuk tangan> Wah. Oh. Oh. Salam rekawan sadar buat anak-anak Garut, guys. Itu <laughs> <laughs> <laughs> <gat>, bos, <gat> <gat> hurga, kan? Kalau ya, bang. Asamara, bang. pertama, guys. Rek pertama, pertama ya, ya, saudara. Kan, kan, Angkat kalau saya Oi, salam noh Kang Ngok Gawir sekuat Garut ya. Nu nuju ngejar dog dog. Ko nama Kang Mang Eja. Mang Eja, halo. Kang Eja tah salam di anak Gawir baru tah. Mang Eja, salam hanyir seneng Mantap. Track yang ke 17, Guys. 17, Guys. Aduh, sini, Guys, dekat, Guys. Ini tarikannya, guys. Ini, ini. Kita lihat, guys. Menga-menga. Aduh. Aduh. Aduh. aduh, aduh, aduh. Sekali strike Aduh, oh, <laughs> sekali strike guys. Aduh, sekali setrek, guys. Salam. Gawir squad mantap. Yeah.